Sobat Akaif di video sebelumnya saya memainkan game Pokemon Unite dengan karakternya Desi Duae. Jadi saya terinspirasi untuk membuat paper craft Desi Duae. Ya, seperti biasa di konten-konten saya yang paper bahan-bahan yang dibutuhkan adalah cutter, gunting, lem, dan kertas bent. Sepanjang lebar. Ayo saksikan proses pembuatannya. Ini adalah bahannya dan ini adalah alatnya. Eh, taruh dulu ini. Perkrap, tipi-tipi. Ada berapa lembar? Contoh, lihatlah seperti ini. Satu, dua, tiga, empat, lima. 6, 7 8 9 10 10 lembar di sini Ini adalah hasil kalau sudah jadi. disini di sini tidak ada contohnya. Kita tinggal menggunting guntingnya saja. Kita mulai dari si kepalanya dulu ala decidu Ini cutter dibutuhkan kalau ada yang di tengah-tengah harus di cobet, kalau pakai gunting sulit, jadi pakai cutter. Di lem terakhir. Oke. Ya, ini ini adalah Oh kali panahnya ya jadi kali panah bagian, tak, Oke okay, sudah kita okay, taruh ini oke okay. ini kenapa ini sama jadi saya akan ambil satu aja rekam ya Oke, lanjut ke anak panah. Sama ya, jadi saya ambil satu yang aja. Oke, sudah kita di bagian sayap, ya. sama semua berarti saya tinggal penting satu dan tiganya di skip ya. Oh, kita okay. tidak ya. terlalu panjang durasi. Pengguntingan selesai ya. Palaknya, ini adalah ukuknya, ini badannya, ini sayap-sayapnya, ini kakinya, ini panahnya. Ya, oke, tinggal lanjut ke proses pelipatan dan pengeleman. Saksikan terus. Oke, okay, sudah saya lipat-lipat begini ya contohnya. Tinggal proses pengeleman. Dimulai dari kepala. Kita tempel wajah desi 2. blok, blok yeah. ini adalah bagian sampingnya nanti ini adalah pucuk pala nanti ada kayak bulu contoh di sini Tanya seperti tadi. Ya ini adalah contoh kepala kalau sudah jadi, ya pernah desiduai. Jadi ini. Jadi tadi yang wajahnya seperti sini di paling dalam wajahnya dilapisi lagi. Yang Langcip lancip yang agak gelap warnanya di luar yang terang hijaunya. Tadi ini di bagian belakang di sini kasih bulu tempel ke kepalanya oke, ini adalah contoh kepala disiduai lakukan hal sama untuk semua bagiannya oke ini kepala ya. Nah, ini badannya gampang tinggal ikutin saja Ininya. nyamain ini bagian ekor atas bawah ini sama kan kan ada udah ada polaknya Nah, ini dibentuk satu-satu ya tiga biji bentuk kerucut untuk bagian ekor nah bagian kaki ini agak sulit harus membentuk seperti ini oke dibentuk seperti ini dengan cara di kuk terus Nah nanti akan seperti ini Ini nantinya Tempel ke bagian bawah kaki Nah Oke Kalau sudah Ditempel menjadi bagian-bagian Ya Jadi seperti ini Kepala Ini jubah Ini badannya Ini ekornya kaki, injajar i, ini sayap ya. ini untuk sayap sebelah kanan. ini untuk sayap sebelah kiri. ini nantinya gini. oke. ngomong-ngomong cutter jadi nggak dipakai ya, karena nggak ada yang harus di bolongin tengah di tengah-tengah gambarnya. Oke, kalau sudah seperti ini, tinggal disatukan membentuk Desi Mantap, kalau sudah jadi, teman-teman ini, keduanya ya, sini, ini berat, talinya tali busur panah, ini, ini kita kasih panahnya. Nah. Kita pasangkan ke tangannya seperti memanah beneran. Kali ini tarik dan tempelkan ke nah, ke tangannya. Satkan. Ini tegap. Ini harusnya di dalam, ya, kawan-kawan. Ini -kawan. contoh dulu. sulit menempelkan paper cup DC dua ini adalah bagian pala ya tentunya kaki ini kaki sulit harus dibentuk seperti ini dari aslinya yang di video proses pembuatan kalau ingin menyatukannya, jangan dari kepala dulu. Bisa bagian kaki dulu, ke atas. Supaya bisa menempelkannya dengan mudah. Tidak kesulitan. Oke. Okay. Ini dia. Isi 2. Pokemon. Generasi ke-7 ya. Di Alola region. Atau di dunia nyatanya Hawaii. Dia bentuknya burung hantu. Perumput rumput dan hantu diisi dua ini terinspirasi dari Robin Hood bentuknya ya dan karena dia pemana cocok dengan jadiak saya segitu oke mantap oke ya, teman-teman jadi kepergapan Desi dua ternyata lebih besar dari kepala saya ya Jangan lupa subscribe channel Adik Karin Padrim Terima kasih semangat untuk membuat konten konten selanjutnya Salam. I'm Sagittarius Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Bye